Fluktuasi Yuan power yang luar biasa dan menakutkan melanda langit seperti lautan yang deras. Seluruh gunung tak terukur gemetar di bawah pengaruh kekuatan Yuan ini. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan serius menyaksikan lautan api menyebar di langit dan gajah suci berukuran 10.000 ribu kaki. Siapapun bisa merasakan betapa kuatnya keterampilan Tang Xinlian dan Zhou Zhe ini. Susiu itu adalah nomor satu di daftar pemula. Tidak aneh baginya untuk memaksa Zhou Zhe sedemikian rupa. Namun, siapa yang bertarung dengan Tang Xinlian? Dia juga sangat kuat. Beberapa suara bingung terdengar di hati sejumlah orang. Kompetisi ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Mata Moluo tenang saat dia melihat cermin tak terukur di langit dari aula utama Aula Flame Divine. Namun, tangan yang ditempatkan di belakang punggungnya perlahan mengepal erat. Sebagai Tuan Tang Xinlian. Ia secara alami sangat menyadari keterampilan terkuat yang dimiliki mantan. Jika bahkan skill transformasi kehidupan ilahi api ini tidak dapat menghentikan hua Chen. pertarungan ini mungkin akan memiliki kesimpulan. Ini jelas juga kasus untuk Zouze, tubuh Sage, elpan indestructional dapat dianggap sebagai seni bela diri top bahkan dalam tousan elpan mountain. Apakah mereka masih tidak akan muncul? Mata Moluo yang tajam tampak merobek ruang itu sendiri saat memindai area sementara ekspresi suram melintas di wajahnya. Dia belum merasakan fluktuasi Imo bahkan sampai sekarang. Namun, dia samar-samar bisa mendeteksi tatapan jahat dan tanpa ampun menonton semua yang terjadi di tempat ini dari kedalaman ruang itu sendiri. Hal-hal buruk ini, mereka menjadi semakin licik. Moluo bergumam, yang bisa dia lakukan adalah terus menonton cermin tak terukur. Bang, lautan api sementara sesosok tubuh dengan ringan berjalan keluar dari dalam. Sepasang sayap api besar dengan lembut mengepak di belakangnya. Panas terik menyebabkan suhu dunia ini naik dengan cepat. Pada saat ini, aura Tang Xin Lian tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api merah tua mengelilingi tubuhnya. Api ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Cukup jauh jaraknya. Zhou Zhe sudah berubah menjadi raksasa. Dan kulitnya memancarkan batu giok seperti cahaya. Gajah raksasa setinggi sepuluh ribu kaki di belakangnya berdiri di langit dengan cara yang sangat mendominasi. Semua orang sedikit cemas ketika mereka melihat dua individu yang telah melepaskan teknik terakhir mereka. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa bentrokan berikutnya akan menentukan pemenang kedua medan pertempuran. Mata besar Mulingshan menatap langit dari salah satu puncak. Tangan kecilnya mengepal erat sementara wajahnya yang kecil dan indah ditutupi dengan kecemasan. Dibandingkan dengan kecemasan Mulinsan, wajah muda Lindong di samping tampak setenang jurang yang dalam. Matanya perlahan tertutup setelah melirik ke langit. Kakak Lindong, Mulinshan menoleh untuk melihat pria muda yang tubuhnya lurus seperti tongkat kerajaan di tangannya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa laju energi yang dikumpulkan dalam tubuh yang terakhir menjadi lebih cepat. Aku benar-benar tidak akan menyerahkan simbol leluhur Thunderbolt kepadamu hal-hal celaka. Di langit, api berkumpul di dalam mata Tang Sin Lian yang cantik. Namun, ekspresi matanya sangat dingin. Sayap-sayap menyala di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya menembak ke arah awan seperti burung Phoenix sementara api yang sepertinya menutupi langit menyebar. Api Nirvana, Au, lautan api menyebar sementara teriakan Phoenix jernih dan sedingin es bergema di langit. Sepasang tatapan yang tak terhitung terangkat dan mereka melihat Phoenix menyala besar menembak ke bawah dalam garis lurus. Api di tubuhnya terbakar habis-habisan seolah-olah berniat membakar tanah, dan itu memancarkan perasaan berani maju ke depan. Tubuh Sage Elephant Indestructible, Sage Elephant Fury, raungan rendah dan dalam juga bergema dari bagian lain langit pada saat ini. Raksasa yang diubah oleh Zouzhe dan gajah bijak besar sepuluh ribu kaki di belakangnya sama-sama melepaskan raungan marah ke langit. Cahaya putih tanpa batas menyebar saat ruang itu sendiri mulai bergetar. Raksasa itu menunggangi gajah bijak saat mereka tiba-tiba maju ke depan. Dalam hal itu, ruang terdistorsi dan rasanya seolah-olah sepuluh ribu gajah saling mengisi. Kekuatannya bisa menghancurkan gunung. Pemandangan ini menyebabkan hati para penonton yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dia memang layak menjadi salah satu dari tiga teratas dalam daftar pemula. Hua Chen berdiri di udara. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Phoenix cemerlang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Bahaya fatal terletak di bawah kecemerlangannya. Namun, ini masih belum cukup. Cahaya hitam tampak melonjak dari dalam di mata Hua Chen. Senyum perlahan terbentuk dari sudut mulutnya saat dia perlahan melangkah maju. "Bang, cahaya hitam mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuh Huachen, seperti air terjun hitam pada saat ini. Sepertinya seluruh tanah telah menjadi gelap karena cahaya hitam ini. Semacam kejahatan gelap dan menyeramkan diam-diam bergema di seluruh negeri. Ketika cahaya hitam mengerikan keluar dari tubuh Huachen, di bagian lain langit Susiu mengulurkan tangannya dengan sikap acuh tak acuh." Lengannya mulai berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang menakjubkan sementara fluktuasi aneh dipancarkan. Gemuruh, sayap-sayap Phoenix itu menyebar ketika terbang melintasi langit dengan kecepatan yang mengejutkan seperti meteorit merah. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas kepala Hua Chen. Panasnya menyebabkan beberapa pohon di gunung yang berukuran bisa terbakar secara spontan. Hua Chen memandangi Phoenix yang menyala saat cahaya hitam di matanya semakin intens. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika suara yang luar biasa gelap dan dingin dikeluarkan. Tubuh iblis langit besar. Swoosh, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya bersiul. Raungan samar tapi brutal tampaknya muncul dari dalam cahaya hitam. Tubuh membengkak dengan kecepatan kilat saat lampu hitam menggeliat dan sepasang sayap kelelawar hitam yang ditutupi dengan tulang tajam tiba-tiba menyebar dari belakangnya. Banyak simbol hitam aneh juga menutupi tubuhnya. Riak jahat yang menakutkan menyebar keluar. Ledakan, makhluk besar dalam kegelapan melolong di langit. Kemudian mengepalkan tangan besarnya dan sebuah pukulan dilemparkan. Cahaya hitam berkumpul di bawah pukulan dan api hitam aneh muncul. Susiu memandangi gajah raksasa dan bijak yang dengan gila-gilaan menyerangnya. Murid Intan itu sepertinya melebar pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengangkat lengannya yang sekarang hitam dan dengan lembut melambaikannya ketika suara serak perlahan-lahan menyebar. Devoring Demon abis. Sebuah garis hitam besar beberapa ribu kaki membelah ruang terbuka ketika jari hitam Susiu melintas di udara. Tepinya cepat membelah sebagai jurang yang sangat besar. Gelap dan dalam muncul entah dari mana Curang yang dalam muncul seperti mulut besar binatang iblis kuno Cahaya hitam menyala dan tiba-tiba menjulur keluar Selanjutnya, itu berbenturan dengan gajah dan raksasa bijak yang menyerang ke arahnya Bang, empat serangan mengerikan bertabrakan Pada saat itu, suara keras yang tak terlukiskan bergemuruh melintasi langit dan tanah seperti guntur dari sembilan surga Gelombang energi yang menakutkan beriak dan menyebar keluar, menyebabkan tanda-tanda runtuh muncul di puncak raksasa. Cahaya gemerlapan yang kuat dipancarkan, menyebabkan mata orang yang tak terhitung jumlahnya ngeri sedikit menyempit. Segera setelah itu, mata mereka terbuka dengan paksa dan mereka dengan cepat melihat ke arah langit yang jauh dengan sangat cemas. Au, oh, ceritan Phoenix lain terdengar, namun... Sepertinya ada suara sedih tambahan dalam teriakan Phoenix. Setelah itu, semua orang menyaksikan sekelompok besar api terbang mundur. Phoenix yang berkobar itu hancur berkeping-keping. Dan pada akhirnya, sosok yang cantik terungkap. Namun, baju besi lembut dari sosok itu telah pecah dan darah segar merembes keluar. Menyebabkan flame fairy Hall api flame divine tampak agak menyedihkan. Mengaung, raungan rendah dan geram menyebar dari jurang hitam pekat. Curang yang dalam bergolak saat raksasa itu terlempar keluar. Akhirnya, itu menabrak salah satu puncak gunung. Menyebabkannya berantakan karena kekuatan yang dihasilkan yang mengerikan. Keheningan memenuhi langit. Bagian dalam kota api dan api yang tak terukur telah jatuh ke dalam kesunyian yang mencekik. Banyak tatapan menatap dua sosok menyedihkan di dalam cermin tak terukur dengan bingung. Dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Tang Lian dan Zhou Zhe dikalahkan. Triogu Mengki berdiri di atas sebuah paviliun saat mereka dengan lembut menggigit bibir merah mereka sebelum mendesah dengan lembut. Akhir cerita ini agak tidak terduga. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kedua individu ini benar-benar terlalu kuat. Moluo dari Flame Divine Hall menyaksikan adegan ini ketika tangan di belakang punggungnya sedikit bergetar. Asteris mendesah asteris. Tetua pertama dari Aula Api Ilahi menghela nafas. Apakah rencana akan berakhir dengan kegagalan? Bahkan Tang Xinlian dan Zhou Zhe tidak dapat menghentikan keduanya. Siapa lagi yang tersisa di dalam cermin tak terukur yang berani melawan Hua Chen dan Susiu? Sudah berakhir, tinju Luo mengepal erat. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak ditandatangani. Tetua pertama dari Aula Divine Flame hendak mengucapkan beberapa kata penghiburan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Moluo juga mengangkat kepalanya. Mata-matanya agak terkejut ketika dia melihat ke cermin yang tak terukur. Eh, beberapa seruan tiba-tiba naik seperti gelombang dan menyebar di dalam Viri flame city. Banyak pasang mata berisi kejutan ketika mereka melihat cermin yang tak terukur. Mereka tiba-tiba bisa merasakan aura pertempuran begelombang dan agung menembus langit. Aura ini seperti pisau yang terhunus dari sarungnya. Ketajamannya sangat mencengangkan, pasangan mata terkejut yang tak terhitung bergeser. Setelah itu, mereka menyaksikan sosok kurus yang sebelumnya duduk di salah satu puncak gunung seperti batu. Perlahan-lahan berdiri dengan petir kaisar tongkat di tangannya. Angin dan kilat muncul pada saat itu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1016, memerangi dua iblis. Itu, Lindong. Lonjakan niat pertempuran yang tiba-tiba ini menarik banyak tatapan dari seluruh kota. Mereka terkejut ketika mereka melihat sosok kurus yang perlahan berdiri, tetapi dengan cepat mengenalinya. Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia masih ingin bertarung untuk simbol Ancestral Thunderbolt? Petik 2. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk mencoba dan bertindak perkasa. Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Meskipun sangat berani bagi Lindong untuk melangkah maju pada saat ini, baik Tang Sin Lian dan Zhou Zhe dikalahkan oleh Duo Susiu. Apakah ada gunanya bagi Lindong untuk bertarung? Selain kekalahan menyedihkan yang akan semakin memperkuat reputasi ganas Duo Susiu, bagaimana mungkin ada hasil lainnya? Apakah Lindong akan mengambil tindakan? Mata tetua pertama dari Aula Api Ilahi bergetar sedikit ketika dia berdiri di atas Aula sementara keributan tiba-tiba menyebar ke seluruh kota. Tidak ada banyak harapan di matanya saat dia mendesah pelan. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengapa kita tidak percaya bahwa anak kecil ini akan dapat menciptakan keajaiban? Moluo berbicara dengan suara lemah. Tetua pertama tertawa getir ketika dia berkata, Aku tidak meragukan kemampuan Lindong. Jika dia harus menghadapi Xin Lian atau Zhou Zhe sendirian, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, jelas bahwa Hua Chan dan Su lebih kuat dari mereka. Selain itu, Lin Dong harus menghadapi mereka berdua sendirian. Mo Luo diam, kekuatan duo Su sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkan. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk generasi muda. Lindong mungkin kuat, tapi akan sulit baginya untuk bertarung melawan mereka berdua sendirian. Namun, apakah mereka punya pilihan saat ini? Yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya bahwa pemuda di depannya dapat menyelamatkan mereka dari krisis yang menyedihkan ini. Dia benar-benar berniat untuk bertarung. Di dalam paviliun tertentu, mata cantik Gu Gumengki terfokus pada sosok di dalam cermin tak terukur saat bibir merahnya mengerucut sedikit. Ada beberapa ketidakberdayaan di matanya. Namun, mereka juga beberapa kekaguman tersembunyi di dalam diri mereka. Siapa di antara generasi muda laut iblis caotik yang berani memprovokasi kedua dewa iblis setelah Tang Xinlian dan Zhou Ze dikalahkan? Seolah-olah sosok pemuda yang kelihatannya kurus ini akan dapat mendukung langit bahkan jika itu runtuh. Di sisinya, Guyan dan Buya juga tertawa getir. Anak muda ini melakukan prestasi luar biasa dengan cara yang tampaknya biasa. Apakah dia juga bisa menciptakan keajaiban yang hanya bisa menjadi milik dirinya sendiri kali ini? Di dalam cermin tak terukur, niat perang begelombang yang hebat melonjak menuju langit. Bahkan awan di langit tampak bergejolak karena niat bertarung ini. Semua orang di gunung imeasurable dikejutkan oleh niat bertarung mendadak ini. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka berkumpul pada sosok itu. Petir melintas di sekitar tubuh Lindong. Pada saat ini, dia muncul mirip dengan naga petir yang terbangun dari tidurnya ketika aura menakutkan menyebar seperti air banjir. Kakak Lindong, Mulingshan menatap Lindong yang berdiri seluruh tongkatnya sejak dia berdiri. Dia bisa dengan jelas mendeteksi bahwa kekuatan liar dan ganas yang berputar di dalam tubuh yang terakhir seperti lautan. Lindong. Tang Xinlian menghapus darah di sudut mulutnya. Mata cantiknya menatap Lindong, yang sekarang berdiri di udara sebagai ekspresi rumit melintas di matanya. "Serahkan sisanya padaku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku pasti akan menang, tetapi aku akan melakukan semua yang aku bisa." Lindong melirik Tang Xinlian dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik. Dia dengan erat mencengkeram tongkat Kaisar Petir saat dia berjalan menuju langit yang jauh. Mata-matanya dipenuhi dengan perenungan saat dia menatap duo Hua Chen. Tang Xinlian menatap punggung Lindong, sementara matanya yang cantik tampak agak linglung. Pria muda ini mungkin tidak memiliki tampilan kekar, tetapi bahu kurusnya itu tampaknya mampu memblokir tsunami. Pada saat ini, di mata Tang Xinlian, punggungnya sepertinya memberinya perasaan yang sama kuat dan mantap yang diberikan Moluo padanya. Hati-hati. Tang Xin Lian dengan lembut mengepalkan giginya dan berkata, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pria ini yang keinginannya untuk bertempur tampaknya menutupi langit. Kubu Lindong bergetar sedikit. Segera setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia berhenti sekitar seribu kaki dari Susiu dan Huachen. Haha Apakah kamu akhirnya keluar sekarang karena tidak ada tempat untuk bersembunyi? Hua Chan menatap lindung dengan mata penuh ejekan. Namun, mata itu sangat gelap dan dingin. Mata Susiu acu tak acu saat dia menatap lindung sementara cahaya hitam menari-nari seperti listrik di ujung jarinya. Aura duo itu sangat berbahaya. Tidak ada yang akan meremehkan mereka setelah tampilan sebelumnya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi. Mereka akan menjadi individu terkuat di antara generasi muda saat Laut Iblis Caotik ini. Aku takut bahwa simbol leluhur Thunderbolt tidak bisa diizinkan mendarat di tangan kalian makhluk kotor. Lindung bertemu dengan tatapan Hua Chen dan perlahan berkata, Apakah kamu berpikir bahwa seseorang seperti kamu, yang hanya tahu cara bersembunyi di belakang seorang wanita, memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku? Mulut Huachen terbuka untuk membentuk senyum, gigi putih menyeramkan itu mengeluarkan aura mengerikan mengerikan. Trio Huo Yuan sudah mati di tanganku. Nasib kamu tidak akan berbeda. Lindong tertawa dan berkata, senyum di bibir Huachen melebar saat tatapan ganas melintas di matanya. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Susiu, kamu ambil simbol leluhur Thunderball. Aku akan menghabisi bocah ini. Petik dua. Susiu melirik Lindung dengan acuh tak acuh. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Mata Lindung menyipit saat melihat ini. Dengan flip tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam 10 napas pendek, itu telah berubah menjadi formasi cahaya besar sepuluh ribu kaki yang menyelimuti tanah di sekitarnya. Cici, formasi cahaya diputar dan tirai cahaya jatuh dari langit. Itu langsung menutupi Huachen dan Susiu. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin melawan kita berdua saja. Huachen melihat formasi besar yang menyebar di langit. Senyum di mulutnya dipenuhi dengan ejekan saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong. Mata itu seakan menatap orang bodoh. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana keberanian Lindong ini berasal. Yang terakhir ini sebenarnya berani menghentikan dirinya dan Susiu sendirian. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia menutup matanya sedikit saat Iwan Power melonjak di salurannya. Mayastik mental energi juga menyembur keluar dari istana Niwannya saat ini. Dua kekuatan ini bertemu dalam formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Saat formasi berputar, kedua kekuatan itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung bersama ketika fluktuasi mengejutkan perlahan menyebar. Ayo serang dan bunuh dia. Susu menarik matanya dari formasi di langit sebelum berbicara dengan lembut. Kua Chen mengendurkan bahunya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi berbahaya pada saat ini. Sayap iblis ditutupi dengan paku tulang di punggungnya perlahan mengepak sebagai suara yang gelap dan menakutkan dipancarkan. Karena dia ingin mati. Mari kita penuhi keinginannya. Kua Chen mengepalkan tangannya dengan erat setelah kata-katanya terdengar dan sebuah pukulan kuat tiba-tiba dilemparkan ke depan. Cahaya hitam berkumpul dengan gila di bawah kepalan tangannya dan berubah menjadi sinar hitam yang bersiul. devouring Demon Finger, mata susiu sedingin es. Cari hitam pekatnya mengiris ke bawah dan cahaya hitam yang aneh menyapu. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi ketika cahaya hitam melintas dan tampaknya menembus ruang itu sendiri. Satu adalah serangan langsung, sedangkan yang lainnya adalah serangan tersembunyi. Keduanya mengandung gelombang fluktuasi yang menakutkan. Kekuatan ini cukup untuk melukai serius ahli tahap kematian mendalam-dalam sekejap. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan saat serangan meletus. Banyak yang diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Lindong memang melebih-lebihkan dirinya sendiri sedikit. Tindakannya ini tidak diragukan lagi sama dengan mencari kematian. Lampu hitam menembus ruang. Detik berikutnya sudah muncul di depan Lindong. Mata lindung yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini ketika energi seperti tak terbatas melonjak di dalam mereka. Formasi alam semesta kuno. Penghancuran iblis rotasi terbalik. Segel yang dibentuk oleh tangan lindung berubah dengan kecepatan kilat saat suara yang dalam bergema. Bang-bang. Formasi besar 10.000 kaki di langit perlahan berputar ke arah yang berlawanan pada saat ini sebagai pilar cahaya turun dari pusat formasi. Akhirnya. Itu jatuh lurus ke bawah di depan lindung dan sangat menabrak dua lampu hitam yang kuat. Bang, suara gemetar bumi menyebar saat lampu hitam pecah terpisah. Tak terhitung pasang mata berkumpul di area tabrakan. Lampu hitam secara bertahap memudar di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus yang memegang tongkat kaisar petir perlahan-lahan melangkah maju ke pemandangan banyak tatapan terkejut itu. Asteris jatuh asteris. Kebisingan menyebar seperti air banjir pada saat ini, sementara kejutan dan keheranan melonjak di mata banyak orang. Lindung benar-benar berhasil memblokir serangan gabungan Huachen dan Susiu. Ini, Huachen menatap sosok manusia yang berjalan keluar dari cahaya hitam saat kejutan melintas di matanya. Ekspresinya juga perlahan menjadi terdistorsi dan ganas. Ini akan menarik bersambung. Lanjut ke part berikutnya, ya.